Assalamualaikum sedulur ketemu maning karo aku Kang lebih sih temen dongol oh ngapurane lah sok sibuk sini mah pengangguran hahahaha Siki bahas apa mas? Siki aku sekarang bahas tentang siklus pacaran siapa sih yang ngerti pacaran? kepangetan sama Siki pacaran gue di kan olahraga loh plak! ciplak siklus saya kuruteluk nembak, pacaran, putus nembak, pacaran, putus siklus ini selalu berputar layaknya rantai makanan nang di cinta, nang di nang di kasih sayang, nang di dan di akhir cerita masih ada kata kita putus anak teluk cara cara nak nekar putus pertama Kui kui dewek tekan kan kan maaf dewek putus keloro mulai sik dewek putus apa kata dewek putus an Astagfirullah Ayo sing di kue singkat ke Eh kue Iya kue Dua pacar apa orang? Ya dua Sayang ke pacarmu apa dia ya, jelas sayang Orang pengen putus mau ke pacarmu Ya orang lah amit amit Aku dia tip Biar Be, aja putus kalau pacarmu Gila, cepetan lah, pengen ngerti kok. Oke, jadi orang pasang kupingnya, siwet tangan dipasang. Kue care kalau pacarmu, dia ya, jelas peduli. Kue apikan kalau pacarmu, dia ya, apikan lah. Setting bendina, esuk, awan, sore, wangi. Dia ya, chat lah, kadang-kadang wintel, -kadang pohon, walah, kue ya bahaya. Kue tanda ke pacarmu, jeramannya mutus kau kue hasil menurut riset riset, riset, riset riset kangen di ko riset google <risis> wanita itu memiliki sifat keibuan yang artinya ingin memperbaiki sesuatu yang ada di tempatnya nenek kois api, kok wafat berbaiki <risis> <risis> jadi biasanya gue bakalnya kandas alias kita putus mikir apa, ya aja. Lain like, komen, kalau subscribe, kesusut dulu sing singkatan. Dah, Kata mom. Kang Hahaha. Guyon, guyon, guyon, loh. Yuk, sih bahasa apa Mas Ciro? Sih bahasa apa Mas? Oh, tadi. Ciro, lo. Ciro. Pak masa ya? <tuh> <tuh> Emak pacaran, lo. Ayo sing di, sih dong, lo. Pisah Google, <tuh> Kayaknya dewa tangannya pae ya, cewek putus. Coba banget tadi. ini? Setting bendina Esuk awan sore wangi